Semuanya aku you lagi bersama aku, di yeah, aku dan teman-teman aku Udah aja ngajepin gameplay dari... Huh. <laughs> T-Proc oh, ya I Simulator jadi orang pendek, ada yang mining Rock down the heart Team work matters. Abah, abah, abah, abah. Apakah Vindah akan nge lagi? Like uh, uh. Ya, yes. ya. Yeah, berhasil Masih Udah harus solidarigi Tetet rocking star yeah. Ta i Tai Siapa tau nembak anjir. baru juga mulai Bolong help <tell> Iya, itu Oh my god. Over di bawah gua ada ada telur. telur. Oh iya Ini jangan langsung itu. Kalau nah, tinggi mulai jadi ngomong. bolongin udah ada nyatra ya maka ini sampe nyari Udah nyari ruangan next red juga tuh ada yang wally, wally, rock up Oh, ada mandang-mandang lagi di ujung tuh Nembak lah Udah buat batu itu tuh, Magnite Mana? Tuh bawa Eh, kayaknya buat upgrade bukan? Iya Ogun, banyak kaba-kaba Iya, ada yang gede Ah. Oh ya. She's dead. She's dead. Oh. ah, kenapa sih itu? kayak di bawah gitu ya? Watch the fire, moron. Tapi si itu buffernya udah ya si ininya, gua dulu Sekarang oh, Nice what Nice you done team, secured yourself a nice bonus oh. udah, tinggal lawan itu dong. naik kau Ada gold di sini? ya. Siapa? Hailey. apa? ini Eh, Ya, aku tinggal gue sih, ya teman bos. What's the long dulu, di Sini, wes, Bule, Sialan. Udah, okay, bisa dua kali nah, Ada lagi, dikit di atas tuh. Bisa ah. anjir, Nipporin gua. Gue jauh oh, ada musuh anjir. Di semburin. belakang lu. Oh, yeah. Dari sini! Oh my goodness. Wow! Endless. Mana sekarang? Ke tempat telur aja. Tidak temukan Kiri dulu. Harus Vin. Oh iya deh. Salah. Dill aja langsung. Lu ke sudang ya? Iya. Katasan dikit. Pakai jatuh ini, atas dikit. Nah, ya, oke, Erick. Semua, hai, KUNAMATARA This is a lot of What a wonderful phrase Red sugar KUNAMATARA Ain't no passing grace It's <laughs> so cute to be dead It means no worries What's Oh, the rest of your What the hell. Look at you, bro. You Let's go. Here you go, This one. Give up! Then here, oh, okay oh, oh, It's not easy to open HARRY YEEE. Thank you What about BURN! baby, BURN! Baby, burn ya saudara, awas diampain emang gitu, emang gitu, emang gitu bukan tadi emang gini juga iya yeah. berapa fasen gitu 3 atau 3 kali ini gitu. ouch guna yang merah dulu kali ya on his supply stand back supply in inbound. oh yeah, supply hei oh, lagi dikasih bom teh jalan nih shield eh <guluh> kenapa tidak mana uh pergi Eh, memang. Oh, Aku oh, oh, gua biar dulu. Ya Gua lempar ke atas itu gua. Hati-hati.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 Gere, kalau di eh buka. 150 ya, Saud. Lights up, di depan nih. 170, Sepertinya so, ke atas <tell> si Molly? atas kayaknya bisa Mana? Zipline line done. Nice bit uh, of a turn it with That form. Anyone needs ammo? There's Hydra here. Ouch. Roofing. Damn it. Yeah. I please! rice no bacon hot hot hot Ih awas ah udah kan Jangan di Masih ada musuh belakang Oke jangan ditamakin lu Ah kenapa naik terang terang musuh gue kosong belakang eh Adek Kita juga ada musuh Ada yang ngomong lagi down here. Itu mau ngadi ledakin One sentry gun ready to be built. lagi lah. Supli. Oh, <tuk> Vai Fortnite sini Morlin. Over here. I call for Morlin. Regod, Regod, enak banget ini. Ya. Banyak hati. Paling di sini woi lawan woi. Entar gua buat duluan. Jalan. ada yang mau gak? gua gak manggil nih. nih hai itu di atas ada itu kan follow might tuh udahkin dah bumai. udah siap belum? gua udah siap nih, oke nya? belum, ya sih? belum. dar, gua bikin jaring hoaxnya ke sana deh. Sekali lagi getok nih, Gua kabur. oke. Oh. <laughs> oh shit, belum belum masih banyak dia memanggil orang anjir kok oh, gak bisa ditembak? darahnya gak kurang sih enggak dia masih armored gitu mana manajernya kita bisa buka armornya gimana? dredakin gue aja harusnya Oke, okay. cum. Watch tuh itu yang dan kan lagi deh. Nih demo hiu Tuh, kok kasih siot? Ayo About to die in a Second, okay. Siapa mati itu? Ricky nakaturnya bisa Ingat yang Ah shit Oh, udah udah deh cepat oh no wait jangan lulu udah oh, diem ya udah ya, kamu ya. lagi Lama juga sih oh, Oke, okay, thank you. upgrade. Surup, supaya ya, so, sih it? buat buat drag buat granatnya. Gua bisa dikejar dulu supply pot is coba di atas ya, aduh dia yeah. dia yeah, langit cuy get the hell out ouch oh. It burns. It burns. It burns. It burns dogs Mati let's go Medium let's go Anggil aja itu siapa yang maget mulai? dijokin dulu ada tempat api. Drop pods on the way, hang in there. This is thirsty Walk Okay, good. Lighting! Ouch. Drop pod has arrived. Retrieving the mule. Drop pod departing in T minus five minutes. Die! Nine. That one. Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Udah, udah nyampe Hahaha Awww S**t jatuh Aman sekarang bisa pakai juga buat. Rock and yeah. Ini di tiga lah. Di tadi. Bagus dong. Sudah <laughs> <24. Timbuk, IGG. laughs> sempat. Gampang. Wuh. Yeah. <Woo>. Shit, 95%. <laughs> Itu beres, udah. Misiin aja, you have claimable per points at the KPI terminal. Congratulations! You've proved yourself unique. Damn, I'm good at this. Dime, lah. Dime, brooks. Per Dime, Nando ya, lupa works. Damn. Ada weapon baru kah? ini ada weapon baru gue bingung ada weapon ke tempatnya dari mana dah di assignment ini. assignment yang mana misi maksudnya iya kan ini masih ke loket-loketnya ya coba ini misinya ya hmm yes The <tuk> Ini, Ini bagus amat nih. Skyline. Drop part is ready. Time to leave. 3 ini. Drop sequence initiating. Fasten your seatbelts Rock and stone forever. Rock solid. Rock Hati-hati. Bye-bye, turun. Hih, bukan masuk ke bolong nih kok bawah eh di bawah, -bawah itu nya gimana nanti enggak aku buru Abis aku bisa gerak gua udah udah hmm. 9 sampai 11 wait di giveafin di Kecil ini, Mama ya. buat bos kan? Ya. Ah? Ya. Ya. Ya. Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Suheh, maco anda Maco anda baru mulai udah begini ya kita, banyak amat itu naik di atas sana <me> juga banyak, mati <vaccinati> <cuk muti> Oh, tergiling, tergiling. bukan itu mewah seneng. Kedek, ada tergiling. ada Terima kasih. Hai. Kayak ada mitra apa bisa ambilin kayak di atas semua tapi. Oh. Nada apa sih? Kok mau forward Buat itu fan grappling hook tuh. Karena buat ntar juga keburkaburan. Kena itra ya. Dude, they see. Tutu yang ketemu random bawa dulu, friends. Shellback. Eh itu tadi gua mati gara-gara itu. Itu jujur sial ya. Kita ngebawa mule, ingat. Full Ya, full. Jadi yeah, tipis amat. Mening, mending ditembak dulu. Fire biarnya penuh lagi. Iya. Kacaikan orang muda ini. rame. Disgusting shit. air tra nih okay, aman aku getting closer to Masih banyak ya Nitra di atas Disini juga ada lagi Ini ada boss suit ya, mau di on lo ga? Ah jatuh Mau di on lo ga? aja kalau jadinya kelar baru Jadi bisa langsung kabur ntar kalo saya kan. oh. oh aku harus kayak gitu bentuknya ya Oke oke lebih oke Biru Uh, dia di dalam tanah ya, jadi kalau ada klister-klister biru, Nemreo gitu Coba buka dulu Gali-gali Biru-biru gali. Uh. kayak gimana? Ah. Kayak gue nih, ini yang gue rupanya di Ini di atas, lihat cari aja, cari, entah gue mana? Jauh, jauh ya dia jauh emang ntar lagi reloading itu si kelep diculik wey di atas dia di atas dia di atas ah skor ini kayak gini biru biru nih cahaya cahaya di atas G iya, gali-gali. aja, gali. dalam ada di guys. kali kali kali gimana ya? Pen buatin... Grappling di Pen di gitu, kan? sana serang. Kare -kare. Aduh, da, jatuh gua. tidak bisa unyuk saya ndak tidak bisa itu bombardment menemui juga it. go. oh, ah gue shit ah fucking neta kau ya gue akan kembali guys heheh <laughs> yes. Ntar ya, gua alarm dulu deh, beli sini ya. juga mati, nggak ada Ya, gue diculik gimana? Lalu Wake up Samurai Mancara kekalis ga? Ya? Bentar Udah udah gua, gua aja lu mau fin Tuh di bawah Itu tadi, nah kalian tau saya dulu belum Tadi diambil lagi lagi anjir, sialan Hati Jati lo Bajima Ah, shit, rame, turun dulu ah, rame, shit, mati oh, man, this Aduh, duh, duh Pena slime, itu udah slime sih, itu gak Thank you, you. Mana sih tadi, istrinya, nya tetakalnya? Itu merah-merah di atas, eh, itu rice sugar ya? Eh? Udah hidup, deh. Ow, ow. I, ya, yeah, ada hidup sekarang belum. Aau, aouch, Ouch. Nitra. Iya anjir. Supply mas nih. Tuh di sana yeah. ada, ada Nitra tuh, mas guys. Arrgh, ada buat grappling hook deh, bawah ke atas, bisa nggak ke tempat lu bisa ya? Mau nyampe kayaknya ntar so nah itu bukan ada ada Tuh, disitu eras ya, itu? Oke coba deh. <gulis> ada ammo ga? Udah dipanggil belum, belum ya? Ada tuh, resupply. Gimana? Mulai oh, tempat. Di mana tadi? Cobain. ah. Di eh, rumah, rumah. Oh iya. Aku oh, juga mau disupply ya? RUAT! KAMUH! KAMUH! KAMUH! Gila! Tunggu pro! Udah Masukin dong from the Oke jet. ini yang tadi yang bos itu jalan dulu pasti mesin udah ke kebangun juga. jadi masukin dong Semua lawan sekarang. Di mana ya? oh, Kenapa, bu? what? tadi bu tidur dikit, bu Ada yang bisa bawa hai, tuh hai, hai, hai, lagi? Aduh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aaaaaaah Tunggah Ameh Ameh Bentar ya ben. Biasa dulu keluar Tak deh. Oke Turun nih. Thank you tadi gue lamparin itunya permata di atas atasnya bu jamur nih Hah. itu lagi ya Secondary wow. <tuk> tadi, butuh. Oh, butuh. satu dulu, butuh. Oh. Panggil lagi aja kalau cukup, Oh, ini ada, aku belum ambil tadi. gua gak biru-biru lagi tuh Deep Rock would invest in some pesticide. Mbingung, wow, rame itu oh, anjir. biru nyari biru biru di mana biru biru. Bambo! A oh, walk walk Shield hmm. charge. Ini apaan? Zana Buat apa ini? Ada gunanya yeah. Oh ini, ini biru Ada, ada <laughs> Cuma toh dong, Ada dua, saya diambil lagi, kalau mau, mau. Oh, ada nemu ada nemu ah udah masih nyala kan Engga, nggak ada dong empat empat aja nih cepetan coba ya, nah. empat ke bawah ya wah to achieve the objective in a record oh, we'll send in the escape can. <laughs> <sighs> you launch. Head head. escape can inbound. Just... <laughs> <laughs> <Ajedran>, boss. <laughs> bang sekar lagi Uuh. hai Anjir. Raja ha. raja hah, raja hah, raja hah, raja hah, raja hah, raja hah, raja hah, raja hah, raja hah, For hah, raja hah, raja hah, raja hah, Oh, I'm out of oke, oke, Drop out oke, route. Hang in there. Drop out on route. Nah, langsung Mau yang itu dulu mengalami si bos, atau kau bisa mampu? Kenapa drop robot? Tuhan, fotonya keburu habis. Gimana? Gimana? Gimana? Di Gimana? Gimana? Ya Gimana? Oh. Ya, Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? mana Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? paling buat dia ping ke atas itu saya butuh anjir. ini udah ada jalan nih mana kekaya, kekaya. Ah. oh itu udah nyampe Hari nah, gimana kekhanan, jadi nggak bisa. Fuck. Drop part departing in t minus minutes. Oh Oh merah-merah. Ah, mana itu? Nah, Ini masuk, Ini. Nah, Oh itu. Oke. kita di difficulty 3 dasar kali kemudahan juga oh iya doain sholat yeah. uh, uh. yeah. lanjut malam kita tunggu apa bonus, eh. gede banget Naik level sih ah buka apa tuh suatu nih di nya you. Habis oh, itu kayak hadang. terminal ya masih? sih? Me damage Weapon sih kayaknya itu. Oh iya yeah, benar weapon. Weapon apaan? Apa ini yang akan lock? Sekian, musik lock semua. What the hell? Wih, keren juga. Hermon bisa digunakan juga ternyata cuy Emang bisa kan? Rungah gua Wow Oh man, what an improvement Mudahan dulu, ada dua misi lagi buat yang misi ini Dan masih ada banyak misi lainnya just okay. mudahan thank you, goodbye, dadah Oke okay. Karena teman-teman, ku ingin melakukan kewajiban untuk salat Jadi kita harus hasil gamenya sampai hari ini dulu guys Oke, okay, thank you. Yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian suka, sampai ketemu lagi.